Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 6 dari 10 film ini ya Pernikahan. Sekarang saatnya kita bahas posisi 7 sampai 8. 7, Kabi Alvidana Kehna 2006. Film Kabi Alvidana Kehna bercerita tentang Maya Talwan, Rani Mukerji dan Rishi Talwan, Abhishek Bachchan sepasang kekasih yang menikah yang juga teman masa kecil. Mereka berdua dibesarkan oleh ayah Rishi Jutawan bernama Samarjit alias Sam, Amitab Bachan Ada Paun Dev Saran, sahruhan seorang pemain sepak bola Tinggal bersama istrinya, Rea, Preiti Zintab, putra mereka dan ibunya Kamal, Saran Kironher Sebelum menikah, Maya sempat bertemu Dev Setelah pertemuan itu Dev mengalami kecelakaan dan kakinya mengalami cedera permanen hingga tak bisa lagi bermain sepak bola Empat tahun berlalu Ternyata kehidupan pasangan Devrea dan Maya Rishi tidak bahagia. Tak sengaja Rea sering bertemu Rishi untuk urusan pekerjaan. Dev dan Maya pun sering bertemu untuk saling curhat. Begitu juga dengan Sam dan Kamal yang bertemu untuk berbagi cerita setelah masing-masing kehilangan pasangannya. Perselingkuhan pun terjadi antara Maya dan Dev yang kemudian diketahui Sam dan Kamal. 8. Datkan, 2000 Dirilis tahun 2000, film ini sangat menguras air mata. Datkan bercerita tentang Anjali, Silpa Seti, yang merelakan kekasihnya, Dev, Sunil Seti, untuk menikah dengan Ram, Asai Kumar, pria pilihan ayahnya. Ayah Anjali tidak suka Dev karena ia sangat miskin. Sedangkan Ram merupakan pria kaya raya di Delhi. Selain kaya, Ram ternyata sangat baik dan perhatian kepada Anjali. Akhirnya, seiring dengan waktu perasaannya berbalik mencintai suaminya dengan tulus. Di sisi lain, Dev masih berjuang untuk cintanya. Ia bekerja keras hingga menjadi kaya dan meminta Anjali kembali padanya. Tapi tentu saja Anjali yang telah jatuh cinta pada Ram menolak Dev. Penolakan tersebut membuat Dev ingin merusak kehidupan rumah tangga Anjali. Sekian video tentang 10 film India pernikahan ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.